Terhempasnya Kelakianku ini Dengan sikapmu. Apakah Karena aku Insan kekurangan Mudahnya Kau mainkan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 Aku, tiada mampu Salah aku juga Kerana jatuh cinta Insan sepertimu Seanggung bidadari Seharusnya aku Cerminkan diriku Sebelum tirai hati. Dalam janji cinta Juga mustahil bagiku Menggapai bintang di langit Siapalah diriku Hanya insan biasa Sang seperti mu seanggun bidadari seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati Sampai I'm uh -huh. selamat Tak ibu abadikan di dalam hatiku dengan satu rasa dalam satu cinta sewaktu kita bersama dulu kita mamaya. Sanya Supaya tercapai hasratmu Manis di bibir Memutar kata Maka tuduh Akulah segala penyebabnya Siapa terlena Pastinya terpana bujuknya Suaranya yang meminta simpati dan harapan Engkau pastinya tersentuh Dengan pengunduran diriku Tetapi bagi diriku Suatu keterangan Andainya kita terus bersama Belum tentu kita bahagia Selama tidak kau rubah Cara hidupku Ada baiknya Bila tidak lagi bersama Terasa jauh Diriku ini dengan dosa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 Andainya kita terus bersama Belum tentu kita bahagia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 Sama kau lagi Terpaksa aku menanti aku kunjungan rapa oh ber kasih sayang aku curahkan buatmu seorang kiranya semua Enggak mimpi lalu Apa sebenarnya yang ku ingin Ku tak tahu diri tercampakan di mana berakhirnya nanti permainan sandiwara mu kasih sesungguhnya aku Tak mengerti jika benar cintai Sentuh rasa hati, ada kali cemburu melukai, namun aku temui dengan sabar. Sejak aku jatuh cinta padamu, perasaan aku sering terganggu Adakalah aku rasa curiga Adakalah semacam tak percaya Adakah kau setia kepadaku Oleh kerana hatiku setia Sebab itulah teguh cintaku Hati sudah terpikal Sebab itu aku